Yang pertama, Wikipedia untuk penyangkalan umum Wikipedia tidak menjamin keabsahan isi artikel Wikipedia adalah ensiklopedia isi terbuka dalam jaringan yang ter bersama alias kolaboratif Artinya, Wikipedia merupakan sekelompok individu dan kelompok yang bekerja dengan sukarela tidak dibayar dalam membangun sumber daya bersama berupa pengetahuan untuk umat manusia. Hal tersebut tidak berarti bahwa Anda tidak dapat menemukan informasi berharga dan akurat di Wikipedia. Anda akan sering menemukannya. Yang kayak akan menemukannya yang seperti ada kesalahan atau apa Akan tetapi Wikipedia tidak menjamin dalam keabsahan informasi yang ditemukan di artikel apapun Isi artikel manapun mungkin baru, mungkin saja diubah sama orang, dirusak, diganti oleh seseorang Opininya tidak sesuai dengan pengetahuan di bidang yang terkait Dan penting juga kebanyakan pengajar dan pekerja profesional tidak mengetahui penggunaan sumber tesiar seperti eksiklopedia. Sebagai sumber informasi satu-satunya, memasukkan esklopedia sebagai rujukan penting di bagian catatan kaki atau daftar pusaka atau sebuah referensi. Akan mengakibatkan tulisan Anda dicoret atau diturunkan nilainya. Gunakan artikel Wikipedia untuk mencari informasi dasar, makna kata, dan istilah pencarian secara acual, Wow! Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, sumber informasi yang tertulis masyarakat umum lainnya selalu ada potensi kekeliruan di dalam artikel. Bandingkan informasi yang Anda dapat dengan sumber-sumber lain dan baca halaman penyangkalan kami. Wikipedia untuk penyangkalan isi Wikipedia memiliki konten yang mungkin tidak dapat diterima Dalam misi ambisiusnya untuk mendokumentasikan semua pengetahuan manusia Wikipedia memiliki ribuan artikel dalam beragam topik Relatif sebagian kecil dari topik-topik tersebut sering disensor oleh lembaga pendidikan, pemerintah, perusahaan orang tua, dan berbagai skema penyaringan lain Beberapa artikel Wikipedia mendiskusikan kata atau bahasa yang dianggap tidak sopan, vulgar, atau menyerang bagi siapa saja yang membaca. Wikipedia berisi banyak gambar dan video yang berbeda. Beberapa di antaranya dianggap tidak pantas atau menyinggung beberapa pembaca. Banyak artikel mengandung diskusi belak-belakan mengenai suatu topik kontroversial beberapa subjek yang didiskusikan mungkin aplikasi kriminal pada beberapa juridik ada pula isi situs yang mengandung informasi mengenai aktivitas berbahaya dan berisiko Wikipedia untuk penyangkalan hukum Wikipedia tidak memberikan pendapat hukum Wikipedia memuat banyak artikel bertopik hukum, namun tidak ada jaminan apapun mengenai akurasi artikel-artikel tersebut. Sama sekali, tidak ada jaminan bahwa pernyataan manapun yang terkandung dalam suatu artikel yang menyangkut masalah hukum adalah benar atau tepat. Hukum bervariasi dari tempat ke tempat dan berkembang sepanjang waktu, kadang sangat cepat sekali. Bahkan jika suatu pernyataan mengenai hukum adalah akurat, hal tersebut mungkin hanya berlaku dal dalam yurisdiksi orang-orang yang mengirimkan informasi dan juga hukum dapat berubah dimodifikasi atau diputarbalikan. Perkembangan lanjutan yang terjadi sejak entry tersebut dibuat di Wikipedia. Informasi hukum yang disediakan di Wikipedia bersifat umum dan tidak dapat menggantikan nasihat dari profesional berlisensi yaitu oleh orang otoritas berwenang dengan pengetahuan spesifik yang dapat menerapkan dalam kondisi khusus pada khusus kasus Anda kasus-kasus bukan khusus ya sekali lagi silakan hubungi masyarakat hukum lokal di yurisdiksi. Anda dapat mendapatkan rujukan untuk profesional hukum kompeten jika Anda memiliki cara lain untuk menghubungi pengacara. Segala isi Wikipedia atau semua proyek lain di bawah Wikimedia Foundation tidak dapat dianggap sebagai suatu upaya menawarkan atau membentuk opini hukum atau melakukan praktik. Wikipedia untuk penyangkalan terkait topik kontroversi Isi penyangkalan ini diambil dari rilis pers Wikimedia Indonesia terkait artikel kontroversial Wikipedia adalah eskropedia bebas Yang ditulis dalam berbagai bahasa Dan dapat diakses di berbagai belahan dunia Wikipedia dibangun oleh komunitas dari latar belakang dan pendiri atas lima pilar utama satu Wikipedia adalah ensiklopedia bebas 2. Memiliki sudut pandang netral 3. Memiliki konten bebas 4. Memiliki Aturan tingkah laku 5. Jangan terbebani aturan Siapapun termasuk yang baca Dapat Atau mau yang mendengarkan suara ini ya, Lebih baik kalian baca Di situsnya ya sudah kurang aslinya di bawah. Dapat berpartisipasi mengembangkan Wikipedia dengan membuat artikel baru atau menyunting artikel yang sudah ada. Artikel Wikipedia diproduksi oleh para kontributor secara kolaboratif dan sukarela. Oleh karena itu, artikel Wikipedia bersifat dinamis dan dapat berkembang dengan sangat cepat sangat dan Sangat lamban tergantung kemampuan kontributor sukarelawan. Wikipedia disunting oleh kontributor sukarelawan yang memiliki beberapa sebutan. Paling sering diketahui yaitu pengguna dan pengurus, baik pengguna yang juga disebut wikipediawan, maupun pengurus. Pengguna yang dipercaya oleh komunitas untuk mendapatkan hak-hak tambahan seperti melindungi halaman, menghapus halaman, memblokir perusahaan konten, dan lain-lain Semua merupakan penulis dan penyunting yang tidak dibayar oleh siapapun di luar Wikipedia, Foundation, dan Wikipedia Dan tidak menerima Remunerasi Dalam bentuk apapun Terhadap suntingan-suntingan mereka Para pengguna Dapat melakukan suntingan secara anonim Alias dampak daftar Namun alamat IP Anda akan tercatat Maupun dengan membuat akun Mereka menyunting dalam waktu luang mereka Dan bukan karena Gratifikasi Hingga tulisan ini dibuat Alias yang aku baca ini terdapat lebih dari satu juta pengguna terdaftar di Wikipedia Indonesia dan kurang lebih tiga ribu diantaranya pengguna masih aktif satu juta lebih ya maksudnya dengan rata-rata 200 juta pembaca setiap bulannya kurang lebih loh ya sebagian, artik, sebagian artikel di Wikipedia Artikel rawan konflik, penyuntingan, perang syutingan Ya kayak kasus boycott wikipedia sih Artikel yang demikian secara otomatis diberi semi pelindungan Karena mungkin karena perang syutingan dan kontroversial Ya gue sedang menyintir tentang boycott wikipedia Artinya hanya pengguna yang terdaftar lebih dari batas waktu yang tertentu dan telah menyunting dalam jumlah tertentu yang dapat melakukan suntingan pada halaman halaman tersebut Wikipedia untuk penyangkalan medis Wikipedia tidak memberikan untuk konsultasi medis Wikipedia memuat banyak artikel bertopik medis namun tidak ada jaminan apapun yang dibuat bahwa artikel tersebut akurat atau tidak tidak ada jaminan bahwa setiap pernyataan yang terdapat dalam artikel yang menyangkut masalah medis benar atau tepatnya. Sebagian besar artikel-artikel semacam itu ditulis sebagian atau seluruhnya atau non-profesional. Walaupun akurat, pernyataan tersebut mungkin saja sesuai dengan Anda atau gejala yang Anda alami informasi medis yang disediakan oleh wikipedia tidak dapat menggantikan nasihat dari seorang profesional medis contohnya dokter perawat ataupun apoteker. wikipedia sekali lagi dimaksudkan bukanlah dokter segala isi dalam wikipedia atau semua proyek lain di bawah wikimedia foundation tidak dapat dianggap sebagai suatu upaya untuk menawarkan nasihat medis atau melakukan praktek kedokteran Wikipedia untuk penyangkalan risiko Gunakan Wikipedia dengan risiko Anda sendiri Harap Anda ketahui bahwa semua informasi yang Anda temukan di Wikipedia mungkin tidak akurat Menyesatkan, berbahaya, dan ilegal tidak ada seorang pun di antara penulis kont dan kontributor pendukung pengurus vandalisme ataupun atau vandal vandal apa vandalisme sama nggak sih? Bukan deh. Vandal itu beda sama vandalisme. Atau siapapun yang memiliki hubungan apapun dengan Wikipedia dengan cara apapun. Yang bertanggung jawab untuk acara Anda menggunakan informasi yang tercantum atau menghubungi, maksudnya terhubung dari halaman tersebut. Jika suatu artikel mengandung usul mengenai aktivitas yang berbahaya, ilegal, atau tidak etis, ingatlah bahwa siapapun dapat mengirimkan informasi ini ke Wikipedia. Pengarangannya pengarangnya mungkin kurang tepat dalam memberikan informasi lengkap ataupun memberitahukan mengenai pencegahan keselamatan atau langkah-langkah yang anda dapat ambil untuk mencegah luka kerusakan fisik atau kerusakan lain bagi individu hak milik. Fasi. Jika Anda memerlukan nasihat spesifik, contohnya medis, hukum, medis, medis, carilah yang profesional Ya, Carilah yang berlisensi atau apapun itu Jangan juga Wikipedia Wikipedia tidak dapat penilaian sejawat secara merata Walaupun pembaca dapat mengoreksi kesalahan atau membuang usulan yang kerilu, Bukan kayak bikin hashtag boycott mereka tidak dapat menjawab legal untuk melakukannya dan karena segala informasi yang ada di sini ada di Wikipedia maksudnya tidak serta suatu jaminan kelayakan untuk tujuan atau penggunaan apapun informasi ini diberikan secara cuma-cuma dan karenanya tidak ada perjanjian atau kesalahpahaman kesepahaman antara Anda alias yang baca dengan Wikipedia mengenai informasi modifikasi in informasi di luar lisensi Creative Commons dan lisensi GNU. Jangan bertanggung bergantung pada informasi apapun di Wikipedia tanpa verifikasi independen. Penyangkalan survei Wikipedia untuk penyangkalan survei. Dengan perpastis vivasi dalam sebuah survei, berarti Anda telah memberikan persetujuan atas mengirimkan informasi yang Anda masukkan ke dalam yayasan Wikimedia di Amerika Serikat dan tempat lain. Informasi yang dikumpulkan hanyalah untuk tujuan penelitian internal dan tidak akan dihubungkan di dihadapkan publik atau dengan akun Anda. Meskipun demikian, kami bisa membagikan hasil dari survei yang Anda kepada publik dalam bentuk anonim dan agregat. Oh iya, oh iya sekali lagi kalau misalnya ini artikelnya aku cuma rangkum ya. Jadi video ini aku rangkum dan dengan bahasaku alias buat, dan untuk mungkin aku baca dengan bahasa yang dicetak tebal ada tuh di situ linknya di bawah ya di linknya ada di deskripsi jadi jangan salahkan aku kalau aku salah baca, soalnya aku cuma ngasih tahu kalian aja, penyangkalan-penyangkalan di wikipedia, jadi jangan kalian ikut-ikutan seperti hashtag boycott, jangan so tau dan jangan juga fitnah wikipedia soalnya wikipedia itu bu bukanlah manusia yang suka fitnah, gosip-gosip bukan, soalnya wikipedia itu adalah internet yang dibuat oleh seseorang jadi Sekali lagi, penyangkalan ini hanya untuk memberitahu kalian jangan ikut-ikutan memfitnah atas tidak tahu apapun. Di sini kayak tadi sudah saya bacakan, jangan pakai-pakai pakai ini, jangan pakai itu, dan jangan so tahu. Jadi, itu jangan ikut-ikutan kalau enggak tahu dengan masalahnya. Terima kasih telah menonton, pokoknya baca dulu deskripsinya dan link-link yang aku kasih. Dan sampai jumpa.